Viscali Masya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Tuhanku Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru keuwan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang